Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi SPDI Saya adalah guru di SDN Tiga, Kota Mojokerto. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Syihik Jember. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil preaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, LKPD, dan Instrumen Pembelajaran. Berikut ini adalah video predizin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ado selamat pagi anak-anak apa kabar hari ini selamat pagi alhamdulillah luar, alhamdulillah, luar, alhamdulillah, luar biasa Allah sebelum dimulai pelajaran izinkan Bapak untuk absen terlebih dahulu ya eh uh, yang pertama Dewi Fatmawati ada enggak ya Fatima ada Pak ya Ahmad Doki Salim Hadir Pak Ahmad Rifai Hadir Pak Alir Alirido hadir Hadir Bapak akhir Ya Alfiatun Nikmah hadir Hadir Pak Ya Gerda Rosanda Hadir Pak Ya hadir semuanya ya. Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ke depannya. Selanjutnya sebelum dimulai marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini Pak Adi ingin ada yang mewakili maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. E, kepada Firda Rosanda kami Pak Adi mohon untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap di tempat duduk, siap gerak. teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi tuh bil lagi Rob bil Islam di dina wari Muhammadin Abiyawar Rosulah Robi zidani ilma warazudani fahma amin ya Robbal alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. In dalam hitungan tiga langsung bernyanyi bersama-sama ya. ya, Pak. ya, Pak. ya. Nah, terima kasih semuanya. Selanjutnya sebelum pelajaran dimulai tolong sekarang perlengkapan belajar yang harus dipersiapkan. Yang pertama siapkan buku paket dan APL letakkan di atas meja. LKPD yang sudah disediakan Tarji, tadi dan sudah dibagikan, serta alat tulis. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat, yaitu ayo membayar zakat. Sebelum kita mulai pelajarannya, Pak akan menanyakan kembali materi yang telah Pak Ardi sampaikan minggu kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Kira-kira masih ingat? Iman kepada hari akhir itu terdapat dalam rukun iman yang keberapa, anak-anak? kelima. Kelima, Bapak. Kelima. Ya. Selanjutnya, kemarin juga disebutkan oleh Pak Ardi, ada macam-macam hari kiamat. Yang pertama, hari kiamat kecil dan hari kiamat besar. Contohnya hari kiamat kecil, hancurnya sebagian alam semesta. Dan yang kedua, Hari kiamat kubro atau kiamat besar. Apakah kiamat besar sudah terjadi anak-anak? Apakah pernah terjadi? Belum, Pak. Sekarang kita pelajari yang selanjutnya, yaitu pelajaran empat, ayo membayar zakat. Selanjutnya kita bahas. Hari ini nah, tujuannya Pak Ardi untuk melakukan pembelajaran hari ini yang pertama setelah Anak-anak semuanya mengamati PowerPoint. Pak Ari harap kalian semuanya dapat membedakan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Yang kedua, Pak Ari berharap setelah kalian semuanya mengamati PowerPoint yang Pak Ardi sampaikan nanti, siswa dapat memutuskan berapa ya kira-kira zakat yang harus dibayar dengan benar. Selanjutnya. Isi materi hari ini yaitu pengertian zakat dan macam-macam zakat. Selanjutnya, pengertian zakat mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, agar semuanya semakin mantap ilmunya. Pari akan sampaikan ya, zakat menurut bahasa itu berarti penyucian, pertambahan dalam ajaran Islam. Zakat juga <tuh> diartikan membersihkan harta dan jiwa. Adapun macam-macamnya. Apa ya kira-kira macam-macamnya itu? Macam-macam ya. zakat sekarang. Yang pertama ada yang namanya zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan menggunakan harta benda dengan ketentuan agama. Contohnya yang pertama adalah binatang ternak. Jenis binatang ternak yang harus dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Yang selanjutnya ada emas dan perak, yaitu termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya ya apabila telah sampai nisab. Nisabnya diantaranya ada 89 gram. ya. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dari harga emasnya. Sedangkan yang kedua di situ ada perak selain emas perak untuk nisabnya itu ada 624 gram. Sama seperti emas cara membayarnya, yaitu 2,5 persen. Selanjutnya, selain binatang ternak dan emas dan perak tadi, ada juga yang namanya hasil pertanian anak-anak. Yang pertama, biji-bijian. Biji-bijian di sini yang dimaksud itu adalah ada padi, jagung, dan gandum serta ada buah-buahan yang harus dijakati, seperti ada anggur dan kurma. Nisab hasil pertanian adalah lima wasok atau setara dengan 750 kg. Apabila panennya sudah mencapai 750 kg, maka harus mengeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakatnya pun sangat berat beragam. Ya. Ada tiga. Yang pertama, jika sawah tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan, maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Dan yang kedua, jika sawah diairi dengan irigasi apa itu dengan memerlukan biaya, contohnya dengan alat-alat, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dari hasil pertanian tadi. Yang ketiga, apabila sawah tersebut diairi menggunakan alat-alat yang memerlukan biaya, serta sebagian menggunakan aliran sungai atau air hujan yang tidak memerlukan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5 persen dari hasil panen yang telah dipanen oleh petani. Selanjutnya ada lagi. Contoh zakat mal itu ada hasil perdagangan, yaitu Harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan seperti berdagang kain, sembako, dan bahan material yang lainnya. Nisabnya pun sama seperti emas tadi. Apabila besarnya seharga seperti emas tadi 89 gram, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan harta rikas atau barang temuan. Barang berharga yang ditemukan karena terpendam, contohnya harta karun yang sudah terpendam. Apabila ada seseorang menemukan harta tersebut, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Selanjutnya yang kedua, zakat fitrah, anak-anak. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Jadi, zakat fitrah itu dikeluarkan setiap bulan suci Ramadan. Zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam ajaran agama Islam, yaitu setiap jiwa wajib mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg. Zakat fitrah dibayar menggunakan bahan makanan toko. Siapa sih orang-orang yang harus kita zakati atau orang yang menerima zakat? Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surah at taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau disebut dengan mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Uh, Alirido mungkin ya apa tadi ya dua zakat yang apa macam-macam zakat tadi Alirido ya pak zakat fitrah sama zakat mal ya pinter sekali nah ada yang mau ditanyakan tadi tanya ya ya dari delapan yang berhak menerima zakat dan Uh, tidak ada di situ anak yatim. tapi kenapa kok ya. sering yang dibagi itu anak yatim? ya, gini ya penjelasannya ya terima kasih ya Alirida ya pertanyaannya bagus sekali. jadi Pak ya kok? Bu, jadi di sini karena ada anak yatim itu bukan termasuk delapan golongan sekarang Pak Adi akan jelaskan. Jadi di dalam pembagian zakat itu, yang dilihat itu yang pertama itu adalah fakir miskinnya. Ada anak yatim tapi kaya. Bagaimana itu? Apakah mereka berhak menerima zakat? Tidak. Tetapi kita berkewajiban untuk menyayangi mereka. Menyayangi mereka itu bukan harus memberikan zakat. Salah. Boleh kita memberikan uang? Tidak. Boleh. Tetapi bukan zakat, fitrah ataupun zakat mal. Tapi dari bentuk yang lainnya, misalnya diberi kado, diberi hadiah, seperti lainnya yang penting bukan dari zakat. Tapi apabila ada anak yatim yang tergolong dari delapan golongan ini, maka berhak menerima zakatnya. Ada tugas buat kalian semuanya. Yang pertama di sini, ya, tolong dijelaskan apa sih perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Terus ada lagi soal yang kedua, ada Pak Hari memiliki anak enam dan seorang istri, serta dua pembantu yang menjadi tanggungannya. Hitunglah besar zakat fitrah yang harus dibayar Pak Hari. Tugas ini kalian kerjakan di rumah, kemudian minggu depan kalian kumpulkan. Kita simpulkan sama-sama hari ini ya anak-anak. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang zakat. Zakat itu ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan menggunakan harta benda. Ada macam-macam harta benda tadi yang sudah disampaikan tadi. Yang kedua adalah zakat fitrah, zakat yang harus dibayar ketika bulan suci Ramadan tiba dan membayarnya menggunakan bahan makanan pokok. Adapun tadi delapan golongan yang harus kita Perhatikan, karena mereka memiliki hak untuk menerima zakat. Di antaranya ada fakir, miskin, amil, ada mu'alaf, kemudian ada rekob, ada gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Itulah pelajaran hari ini yang harus kita ingat. ya. Karena minggu depan Pak Adhi akan tanyakan kembali materi hari ini. Sudah, siap anak-anak untuk pelajaran minggu depan? Ya, Udah ya? ya Sekarang Pak diakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.